Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pastinya di channel BG Belitang Oke kali ini saya akan Membahas tentang Dan mengupas tuntas Mengenal Gunung Guntur 23 kali meletus Dan simpan kisah mistis Pendagi Gunung Guntur di Garut Jawa Barat memiliki sejarah Panjang Gunung yang berlokasi di kelurahan Penanjung dan desa Pesawahan. Pesawan tarogong kalor itu pernah meletus sebanyak 23 kali berdasarkan catata Wikipedia Gunung guntur ketinggian 2249 meter dari permukaan laut itu pernah mengalami erupsi pada tahun 1847 1843 1841 1840 1836 1834 35 1833 1832 Delapan belas 1828, dua 1825, belas 1816, 1815, delapan belas dua delapan delapan belas dua tujuh delapan belas dua lima delapan belas delapan belas delapan belas dipterokrap atas hutan montana dan hutan gunung terdapat kaldera di puncak gunung guntur kaldera itu memiliki ukuran luas dan dalam bekas berasal dari bekas letusan gunung guntur tersebut memiliki karakteristik terpasir dan gersang sehingga tidak banyak ditumbuhi tanaman tanaman yang tumbuh hanyalah ilalang yang mengelilingi kawasan itu mirip padang savana Masih menurut Wikipedia, Gunung Guntur mulai ramai didaki pada tahun 2013 hingga sekarang Ada beberapa pos dan juga warung di lokasi itu Menyimpan kisah mistis, Gunung Guntur terkenal dengan kawasan pendakian yang menyimpan kisah mistis Banyak pendaki yang hilang di gunung tersebut namun ditemukan dalam keadaan selamat. Kisah terbaru terjadi pada Muhammad Gibran A.R. Rashid 14 tahun warga Kampung Citangtu Kecamatan Pangatikan Garut. Remaja ini menghilang selama 16 maksud saya enam hari. Namun ditemukan dalam keadaan selamat. Lokasi penemuannya pun terbilang aneh karena tidak jauh dari lokasi perkemahan kibran mengaku, kibran mengaku selama tersesat di Gunung Guntur ia tidak pernah merasakan malam Siang terus tidak ada malam kata kibran dalam rekaman video yang disiarkan akun Instagram wakil Bupati Garut Ed Kang Helmi Budiman sebagaimana dilansir kompas.com Jumat 24 9 2021 malam Selain itu, Kibran juga mengaku saat tersesat ditawari makanan tiga wanita berpakaian putih, namun ditolaknya. Kisah pendaki hilang di gunung tersebut pernah terjadi pada Juli 2020 lalu. Seorang pendaki bernama Afrizal, 16 tahun, warga kecamatan Cilau, Karu juga hilang secara misterius saat mendaki bersama empat rekannya pada Jumat 3 Juli 2020 lalu ia dinyatakan hilang pada Sabtu pagi 4 Juli 2020. Setelah dilakukan pencarian, Apriljault ditemukan selamat di sekitar sumber mata air Cikole dalam keadaan lemas dan hanya mengenakan celana dalam. Pada 11 tahun lalu, pendaki juga sempat menghilang di Gunung Guntur. Laki-laki ia ditemukan dalam keadaan telanjang dan selamat. Hal itu disampaikan Enti Sutisna, 60 tahun, warga yang bukan abrijal Oke okay, dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh